Sekian tahun lamanya, Papa jadi figur yang aku benci. Tapi hari ini, aku berusaha maafin Papa dan aku ingin hubunganku dengan Papa bisa membaik. Pa, ada yang mau Niko ngomongin. Pa. Hmm, kau usah nangis. Anak cowok gak boleh cengeng. Itulah Papa. Aku nggak ngerti harus gimana biar bikin papa seneng. Gak ada yang bisa tahu isi hatinya. Orang lain lihat papa mereka adalah pahlawan buat mereka. Tapi papa, kayaknya nggak ada satupun hal baik yang bisa bikin papa bangga sama aku. Mama bilang Yesus adalah kasih. Dan kasih itulah yang bikin kita mampu memaafkan dan kembali mengasihi orang lain, walaupun kita terluka. Tuhan Yesus, beri aku kekuatan ya Tuhan. Deba. Aku berangkat ya, Pa. Mah. Kamu baik-baik di sana, ya? Nak, jangan bikin malu di sana. Barat rasanya ini, kalian mereka. Tapi siapa tahu dengan ini aku bisa bikin Papa bangga. Yes sir, yes. Itu beda. Yes sir, sure sure. Tonight sir, yes. Hey Nick, you are not going home eh? Oh hi Brian, yeah, I still have works to do. Don't work too hard ah, bye. Okay, good night man, see you tomorrow. Halo, ya mah? Aku, aku masih di kantor mah. Aku balas sekarang ya. Bosku dari Singapura lawanin terus nih. Niko, tunggu. Ini papa titip pesan waktu itu untuk kasih kacamata ini ke kamu. Papa pasti ingin kamu menyimpan ini. Ini kan kacamata yang aku beliin buat kado ulang tahun papa. kecamatanku ah. Kenapa ini? Uh, uh, uh. Ini kan Kecamatannya Bapak Terima kasih Pak Leo Semoga awetnya mobilnya Suaranya Bapak Kamu yakin? Iya Gak Bapak Kesehatan Niko jauh lebih penting. Besok, kita bawa dia ke rumah sakit ya. Niko, cepat sembuh ya, nak. Ini kan waktu dulu aku sakit keras. Ternyata, Papa... Itulah hebatnya anakku. Ide-idenya brilian, kan? Iya, betul, Pak. Orang-orang di kantor juga pada ngakuin. Nah ini saya lagi arahin dia untuk sekolah lagi di luar negeri supaya berkembang wawasannya Waktu dia kembali ke sini saya jamin dia bakal bawa perusahaan saya ini berkembang pesat sayang banget aku sama niko cuman ya itu loh untuk ngekspresiin memang ya gimana ya susah? Ya, lakukan saja, nggak usah kebanyakan mikir. Jangan bikin malu di sana, karena kamu akan jadi orang yang besar, dan Papa akan selalu berjuang berikan yang terbaik buat Niko. Karena Papa karena aku mengasihimu, anakku jadikah rasa ini sayang papa aku merasa aman hangat nyaman yang kamu rasakan itulah kasih dan aku begitu mengasihimu Hingga aku rela berkorban di salib Supaya kamu beroleh hidupnya Yesus Terima kasih, Pak Akhirnya aku tahu isi hati Papa Dan yang terpenting Aku juga bisa rasain kasihnya Tuhan buat aku You're the best dad ever.